Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tawakal ke Allahnya 100%, Allah nolongnya 100%, dan ukuran persentase itu yang tahu cuma kita, karena di hati kita itu yang muncul ada satu titik keraguan berarti kurang dari 100%. Keraguan itu memperlambat datangnya pertolongan dan keajaiban dari Allah. Makanya aku tergantung prasangka hambaku kepadaku, kenapa ada orang di zaman dulu tuh kayak dapat karomah keajaiban-keajaiban dalam hidupnya kayak enggak mungkin terjadi secara logika dan ilmiah karena memang dia yakinnya ke Allah itu 100% apakah kalau kayak gitu kita nggak perlu ikhtiar perlu tapi ikhtiar enggak ada hubungannya dengan keyakinan ikhtiar itu hubungannya dengan kewajiban Allah yang suruh ikhtiar tapi yakin berhasil apa enggak itu urusan yang kedua urusan hati antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kayak kita minum obat tentunya kita harus beli obat yang paling bagus dokter yang paling recommended yang spesialis, oke okay, itu ikhtiar tapi kalau sampai hati kita terlibat dengan ikhtiar itu meyakini bahwa kalau ini pasti sembuh kalau ini kayaknya nggak ada harapan, soalnya dokter juga nggak ahli, berarti hati kita sudah terpaut dengan makhluk dan berarti sudah berkurang yakinnya kepada Allah, saat itu kita tidak akan melihat keajaiban yang terjadi dalam hidup kita saat itu apa? hal-hal yang ilmiah Kenapa kita hanya ngalamin hal-hal yang ilmiah? Karena kita yakinnya kepada hal yang ilmiah. Kenapa ada orang yang ngalamin hal-hal yang sifatnya miracle? Karena dia yakinnya kepada mukjizat. Yakinnya kepada aun atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kita tidak berikhtiar, ini bab a'malul kulub. Amal hati. Apakah hati kita yakin gak sama Allah SWT? Dan Umar mendengar cerita itu semakin yakin sama Allah. Makanya nanti muncul kasus di zaman Umar tuh luar biasa. Ini presiden kalau imannya 100% ke Allah. Ada masalah di negaranya tuh, dia tinggal bilang ya Allah beres tuh masalah. Jadi di Mesir waktu itu ada musim paceklik sampai Sungai Nil tuh sat hampir habis tuh sehingga air sungai nil nggak mengalir lagi ke ladang-ladang jagung, gandumnya orang-orang Mesir, dan orang Mesir yang dulunya menyembah anak sapi betina mulai syirik lagi nih, mulai berpikir ah kalau kayak gini mah, sama aja setelah Islam datang kita tetap aja susah, klik, mending kita doa lagi ke denek moyang kita, dewa-dewa yang dulu Gubernur Mesir yang namanya Amrubin As, waktu itu ngirim surat kepada Umar ke Madinah, ya Amir al-Mu'minin Mesir sedang diuji oleh Allah dengan kekeringan dan masyarakatnya hampir syirik. Kami mohon bantuan dari pusat, dari Madinah, untuk membantu bagaimana mengatasi kekeringan di Mesir. Begitu surat itu sampai ke Umar bin Khattab, Umar menulis balik surat dalam bentuk doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, turunkanlah hujan untuk masyarakat, rakyat Mesir. Dikirim ini surat ke Mesir. Waktu itu ibu katanya masih Alexandria, belum Kairo. Dikirim ke Alexandria, malam itu diambil sama uh, uh, Amr bin As pas dibaca oleh Amr bin As Bismillahirrahmanirrahim ya Allah berikan rakyat Mesir hujan yang mencukupi untuk mereka saat itu juga hujan turun sampai sungai Nil meluap dan menggenangi ladang-ladang uh, jagung dan gandumnya orang-orang Mesir dan mereka bertakbir semuanya cuman ngirim surat doang dari Amirul Muminin, kan enak ya Coba kalau kita hidup di zaman Umar, ya Amirul Mu'minin, saya belum dapat jodoh, ya Allah beri dia jodoh, beres, cepat banget loh, ya Amirul Mu'minin, dia nolak saya, ya Allah terimalah, terima, yang kemarin nolak hari ini, kenapa ya saya jadi serak sama dia, gara-gara doa Amirul Mu'minin, ini artinya teman-teman keajaiban dari yakin kepada Allah itu luar biasa dari kisah bapak tadi itu, kalau kita berbaik sangka kepada Allah kenapa enggak ikhtiar, mungkin sudah ikhtiar bikin pengairan segala macam tapi belum berhasil, yang kurang cuma satu doa, doa mungkin udah banyak, tapi belum diijabah karena doa-doa mereka tidak se -apa, seajaib doanya Umar bin Khattab. belum lagi Umar berdiri di atas mimbar ini mungkin terkenal nih, kejadian dalam perang Kodisiyah kalau nggak salah Umar lagi khutbah Jumat di Madinah kaum muslimin lagi berperang di Irak, melawan pasukan Persia E, Perang kodisiah namanya Irak Madinah tuh kan kalau naik pesawat sekitar 2 jam Setengah 3 jam jauh tuh e, Jakarta Medan lah Jauh Nah Umar lagi khutbah di atas mimbar salat Jumat Tiba-tiba tema khutbahnya tuh e, Ganti gitu Lagi ngomong tiba-tiba beralih tema Wahai kaum muslimin naiklah ke atas bukit itu Baliklah kalian mundur-mundur gitu Jadi Umar tiba-tiba kayak ngomongin sesuatu yang Gak nyambung Orang-orang heran, ini Umar kenapa? Oh ya udah biarin, namanya juga Umar gitu kan, dia punya. Mungkin dia ngeliat setan atau apa setan kan takut sama Umar. Game, udah selesai sholat Jumat, pada datang ya Amirul Muminin. Tadi apa yang terjadi? Kenapa Amirul Muminin ngomong sesuatu yang gak nyambung? Kita juga gak ngerti. E, kata Amirul Muminin, saya ngeliat Allah menampakkan kepada saya pasukan Islam di Qadisiyah Yang terdesak hampir habis di apa? dibantai sama musuh. Tapi saya ditunjukkan ke sebuah bukit yang mungkin mudah-mudahan itu jadi benteng untuk mereka berlindung. Saya suruh mereka naik. Orang kan gak langsung percaya kan? Bener gitu terjadi kayak gitu. Kalau Rasul ngomong, mungkin aku naik ke langit, Isra merot. Oke okay lah, itu aja masih ada yang mendustakan. Ini Umar yang ngomong, bukan Nabi yang gak, yang dapat wahyu. Orang gak langsung percaya, selang beberapa minggu kemudian pasukan Kodisia pulang. Jadi utusan mereka pulang bawa berita tentang kemenangan perang dalam perang Kodisia. Dia cerita... Suatu hari di hari Jumat kami sedang berperang. Kami terdesak, hampir habis dibantai sama musuh. Udah enggak ada jalan untuk uh, apa berlindung. Tiba-tiba kami mendengar suara Umar, Amirul Mukminin berteriak, "Wahai kaum muslimin, naiklah ke atas bukit ini supaya kalian terlindungi." Akhirnya kami mundur naik ke atas bukit dan selamat waktu itu. Berarti benar-benar terjadi. Kok bisa? Ya, qadarullah. Ini ke keajaiban iman mereka. Apakah kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman kayak gini? Bisa, kalau keimanan kita dengan level yang sama. Kalau nggak selevel yang sama pun, minimal kita uh, nusadit. Kalau kita tidak bisa, sama persis minimal kita berusaha untuk nuqarib Berusaha untuk Pengalaman kita nanti, walaupun nggak sama persis, mirip-mirip dengan pengalaman mereka. Lagi-lagi, bukan berarti tidak berikhtiar. Ini keajaiban keajaiban yang terjadi dan saya juga baru ngalamin kemarin pas saya di seminggu nggak kurang dari seminggu yang lalu saya baru pulang dari laut di Batu Karas. Di sini ada teman saya Agi mana Agi? Nah ini Agi ya. Ini by the way model model iklan uh, ada deh pokoknya iklan jodoh maksudnya. Agi ini anak Batu Karas. Gue boleh diceritain? Agi ini anak Batu Karas. Batu Karas tuh Jawa Barat daerah Pangandaran. Dari Bandung kurang lebih 6 jam perjalanan. Kalau lagi ada ombak saya suka ke sana. Nonton orang main surfing. Nggak main sih, main dikit-dikit tapi nggak jago. Nonton orang main surfing. Ketemu Agi. Agi nggak tahu tuh ya. Dua hari sebelum saya datang ke Batu Karas, dia sakit. Kayak demam gitu. Mungkin habis diputusin kali ya. dia Demam gitu nggak enak badan. Pengen pulang biasanya kalau nggak enak badan cuma dia tinggal di Jakarta paling juga di kos-kosan. Tapi kali ini pengen pulang ke Batu Karas banget. Aduh kenapa ya pengen pulang, pengen pulang ke Basroh Batu Karas gitu ya batukarah kayak basroh gitu, pengen ke batukaras pas dia pulang hari saya lagi mau main tuh dia diajak sama teman dia eh, Ngoja yuk, Ngoja itu apa berenang yuk gitu, yuk berenang yuk berenang dia ikut, padahal lagi gak enak badan tapi pengen berenang, pas lagi di pantai, saya datang ketemu loh kayak kenal nih, hitam-hitam eksis gitu <laughs> ternyata ketemu saya, Ustaz Hanan ya ya kenalan, Ustaz saya tuh ketemu Ustaz kemarin di Maruya pas kajian minggu bulan yang lalu, cuman karena jamaahnya banyak saya nggak bisa ketemu Ustad, nggak bisa salaman, saya waktu itu berapa, membatin, ya Allah saya pengen banget ketemu Ustadz Hanan langsung, tapi jangan dalam suasana talim ta yang ramai langsung berdua, mudah-mudahan terkabulkan. Akhirnya Agi banyak istighfar, istighfar, istighfar sebulan sebuah istighfar akhirnya terjadilah yang tadi itu, dia nggak enak badan. Saya juga tiba-tiba ujuk-ujuk, kenapa ya? Saya pengen ke Batu Karas, kenapa ya? Pengen ke Batu Karas, ternyata di sana ada ombak, <guruh> kan ada lagi. <guruh> Ketemu aja di Batu Karas itu cara Allah menskenariukan, dan itu terbukti banget loh istighfar. Bukan karena saya orang soleh, dan bi kita bisa istighfarin siapa aja saya pengen ketemu ini saya pengen dan itu ajaib kalau misalnya nggak ketemu pun di dunia Allah ketemu dengan orang soleh itu nanti di akhir. apa ruginya beristighfar dan berdoa enggak ada ruginya kan ya Allah saya pengen banget ketemu dengan misalnya sebutlah ulama yang paling kita ngefans di Indonesia di dunia siapa gitu dengan Imam Sudais Imam Masjid Haram pengen banget jabat tangan sama Imam Masjid Haram yang imamin umat Islam seluruh dunia gitu tapi kan gak mungkin. Kita umroh, kita haji juga gak bisa ketemu dengan Imam Sudais. Kita berdiri paling depan ya di dekat dengan apa Hajar Aswad. Begitu mau sholat, diusir tuh. Begitu selesai salam, langsung dipagar betis sama askar-askarnya. Susah ketemu beliau tuh ajaib banget kalau bisa ketemu. Tapi kan gak ada salahnya istighfar kan? Astaghfirullah, Astaghfirullah, Ya Allah, Sudais, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Sudais, Astaghfirullah. Terus aja gitu. Dengan ketemu Sudais tiba-tiba bisa aja sudah datang ke Indonesia ada seminar apa mungkin bisa ketemu yang paling logisnya atau kalaupun nggak ketemu di dunia tiba-tiba bangkit dari kubur di sebelah kita eh si, ya, siapa kan kamu sering manggil saya dulu siapa sudah sudah yang mana ya <guluh> imam masjid haram Masya Allah syek gitu dan orang sholat nanti di akhirat dialah yang salah satu akan menyelamatkan dari perjalanan yang sulit selain syafaat rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau disebut nama nabi kita spontan ya sallallahu alaihi wasallam. Kalau perlu bahkan kayak respect banget gitu. Kalau disebut nama nabi langsung sallallahu alaihi wasallam karena luar biasa jasa rasulullah. Yang jelas selain rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti ulama-ulama orang-orang soleh juga bisa nolongin kita di akhirat. Jadi kalau kita doa ya Allah pengen banget ketemu si fulan uh, syekh fulan, Ustadz fulan, kiai fulan. Kalau nggak ketemu pun di dunia Pasti ketemu di akhirat. Yang jelas harapan kita gak mungkin Allah abaikan gitu aja. Gak mungkin. Pasti Allah kabulkan. Cuman Allah kadang-kadang menggunakan cara yang lebih baik daripada yang kita pernah bayangin. Ketemu beliau di dunia paling cuma selfie. Tapi kalau ketemu di akhirat dibawa selamat disirat yang yang panjang. Lebih mending mana. Ketemu nih dengan seorang ulama, orang soleh yang kita ngefans banget nih. Pokoknya saya pengen banget selfie sama beliau ya Allah. Apalagi kalau orang sholay itu followersnya banyak misalnya satu juta seratus sih sedikit itu mah banyak modal yang 17 juta 19 juta pengen followersnya nambah kalau selfie sama beliau ah cuma nambah followers tapi kalau ketemunya di akhirat nambah apa nambah derajat naik level kita jadi selevel dengan masuk ke level beliau padahal kita mah Malahnya nggak selevel gitu, kenapa? Karena dibawa sama beliau, orang solid, kalau mau masuk surga teman-teman nyari Teman-teman yang mencintainya di dunia Ya Allah, mana Fulan, dia mencintai saya di dunia Ya Allah, mana Fulan, dia mencintai saya di dunia Allah bilang, dia masih tuh di sidang, belum beres-beres, sudah -beres, sidang ke 30, misalnya Kan, sidang di dunia aja, satu kasus berpuluh-puluh kali kan, gimana sidang akhirat lebih berat lagi tuh Ya Allah, tolonglah dia, selamatkan dia, karena saya mencintainya selama di dunia karena engkau akhirnya orang-orang soleh pada balik lagi dari surga balik lagi kepada Mahsyar demi ngapain demi menyelamatkan orang-orang yang mencintai mereka semasa di dunia datang kepada Mahsyar cari ke bagian informasi tolong dong yang namanya ini gitu panggilin perhatian perhatian Hanan Ataki At dipanggil sama Syekh. siapa gitu teh ah saya dipanggil datang aja Mas, saya yang dipanggil. Benar, Hana Ya, mana coba buktinya? Aduh, saya lupa bawa kartu nama. Eh. Satu, KTP misalnya. Nah, pasti tahulah ya malaikat rumah kita. Udah, masuk aja. Tuh ada yang nungguin di uh, apa? bisnis launch gitu. Jadi ada VIP launch-nya gitu kan. Oh, saya boleh masuk VIP launch-nya. Masuk ke VIP launch. Udah sampai di sana, udah ada makanan segala macam. Mereka lagi duduk. Kayak asa kenal nih. Siapa ya? Dekat. Uh, Hanan ya. Ya, wah kita sering ketemu dalam doa. Wah, akhirnya pelukan. Ada apa, Syekh? Yuk ikut saya ke surga kan enak banget kan? Terus sidang saya gimana? Udah udah beres, diberes sama teman-teman saya di saya banyak teman di dalam gitu. Hebat. Beres kan? Di dunia aja bisa gitu, masa di akhiran gak bisa? Tapi dengan seizin Allah dan Allah ridho dengan kebaikan-kebaikan itu. Jadi nggak ada sia-sianya juga. Kita kan dulu saya pernah cerita yang uh, apa? Imam Ahmad bin Hambal kan yang pengen banget ke Basroh dan itu ternyata terjadi juga wagi dan terjadi juga sama salah seorang driver ojek online di Bandung baru dua bulan yang lalu kejadiannya saya lagi datang ke markasnya pemuda hijrah kita sering ada kayak rapat gitu di kantor markas kita namanya Masjid al-Latif di dekat gedung sate datang dari pagi rapat sampai sore dan saya pakai baju eh, apa baju main biasa Bukan pakai baju talim Sebenarnya sama aja sih <laughs> Nah eh, Waktu itu Sholat zuhur di masjid al saya ngimamin Sama asar, habis asar pulang Karena nggak nyetir sendiri saya pakai online Saya order nih, order Pakai ojek Ada yang ngambil, drivernya ngambil Datang jemput pulang Kemana? Ke Cimahi pulang Di tengah jalan dia nanya Mas sering sholat di masjid al itu ya saya bilang ya lumayan, saya bilang ya itu masjid rame banget, anak-anak muda pada numplak di situ, taklim. Siapa sih itu ada imam muda eh, bagus suaranya gitu. Ntar jangan GR dulu, muzamil. Oh iya muzamil, ya bagus tuh <ifie -oded> <tengyeanking> Tadi udah GR, eh ternyata salahnya Oh, Muzamil, benar-benar Muzamil tuh suaranya bagus banget ya, anak ITB kan? Ya anak ITB ya, kalau Mas di situ uh, sering ngimamin juga. Ya, sesekali sih saya bilang, dia mulai curiga gitu. Suka ikut tali juga di sana, ya, kadang-kadang saya bilang. Kenal sama Muzamil, ya lumayan padahal murid sendiri kan? Lumayan saya bilang. Oh, Mas, kayak nggak asing nih. Mas tadi ngimamin sholat zuhur bukan? Ya saya bilang Mulai curiga kan dia Mas, namanya siapa sih, Mas? Hanan, saya bilang Hanan, Hanan yang mana nih? Ya. Saya bilang, Hanan otaki Wah, langsung oleng dia, Mas Wah, Mas, biasa aja, Mas Mas, biasa aja, gitu ini benar, sederhana netaqi, benar. Masya Allah, ya Allah, udah gitu, kayak terharu gitu heboh semua orang pada ngelihat lampu merah lah gitu ya, pada ngeliat semuanya. Saya langsung pakai masker, sah, gitu. Ustadz tahu nggak Ustad, saya sebulan ini istighfar terus habis dengerin cerita uh, Syekh apa Imam Ahmad bin Hambal yang ke Basrah, saya istighfar Ya Allah pengen banget ketemu Ustadz Hanan tapi jangan ditalim berdua jadi bisa curhat-curhatan gitu ternyata Allah bikin skenario saya order ojek uh, online dia ngambil eh jadi ngobrol di jalan sampai ke rumah akhirnya bertamu nggak pulang-pulang Ini. Luar biasa cara Allah Dan wallahi teman-teman Dan itu terjadi Jadi udah dua kasus nih Yang saya alamin ya Satu lagi, satu lagi yang ojek online tadi Dan dua-duanya uh, Hajatnya sebulan Allah kabulkan Jadi kalau ketemu saya aja sebulan gampang Masa ketemu jodoh bertahun-tahun gak dapat ya Gimana nih Istifarnya gimana nih ini terutama buat cewek-cewek nih. Kalau cewek-cewek kan nggak bisa nyari. Masa cewek kepo gitu kan nggak mungkin. Pura-pura follow, nge-like kok dia nge-like terus yang first like lagi tuh. Nggak mungkin kan? Cewek kan agak-agak jaim. Ya udah istighfar aja deh. Banyak-banyak istighfar. Tiba-tiba ada yang kesandung jatuh di depan cewek, HP-nya jatuh. Dia pergi HP-nya nomornya. Nggak nggak penting sih ceritanya. Pokoknya ada. Ada-ada jalan dari Allah yang kita nggak ngerti nih, yang jelas bisa. Kita tinggal yakin aja sama Allah, istighfar, Allah yang kasih jalan. subulana. <tuh> Pokoknya kalau kalian bersungguh-sungguh kata Allah di jalan kami, udah kami kasih jalan-jalan keluar yang subul, jamak dari sabil. Banyak banget jalan keluar di sisi Allah.